assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel tim foursuit e, pagi ini kita berada di depan pelataran masjid Anur Mbran Ngawi e, setelah pagi tadi kita belanja aku isuk mau belanja e, persiapan gua bakulan bakso satset siam belanjaan gua tak ada tas nah itu aku belanja kayak e, jadiran bakso nah parwii Mumpung dia anak waktu, ya aku baru masih ham, gaya, konten kulineran sambil nongkrong santai ngobrol ronor ini, ronor ini, akhirnya nih kok ngarep uh, masjid Andurika Ono jajanan apa ya, ham? unik kita gitu, ya, ham? kita samperin di ya, ham nanti, cuma juga Ono maneh kayak adik-adik pohon doang, ham, ini masih, Pak, mungkin begini ngaji, kayak ngono. Terus, ya, yes, pokoknya kegiatan-kegiatan pondok. Ya, ini Ki Maya itu rularan. Nah, oke, okay, Kam langsungnya merapat nih ke bakulane, ya, Di, sikat lagi. Yuk, langsung aja, cus. otak-otak ya, sama tela-tela oke, otak sama oke, oke, oke, oke, Mau beli oke, uh, oke, ya? oke, campur ya? oke, baik oke, oke, oke, oke, bumbu nih. Campur apa? oke, campur oke, oke, Sajian pun pintar tahun nih. Oh, udah lama. Sampun lama kita nggak tempatnya saja. Okay. Oh, dulu di depan oh. SD Beran, sekarang jualanin neng depan masjid gitu. Oh. Niki berangkat jam berapa Bu? Masjid, jam 6 berangkat. Jam enam sampun berangkat lah yeah. meruput berarti. Yeah. Yeah. <laughs> oh, ngapain gitu? Lama sampai SD 3, sudah mulai jualan. Oh, mulai dari anak kelas 3 sampai sekarang ya? Iya! Nih Ini umur gimana? Kebetulan ya? Lulus Lulus? <laughs> nah. Wah, malah lulus kuliah Mulai anaknya umur tiga tahun ya, Bu? Oh, kelas 3 SD? Tiga yeah. 3 SD sampai lulus kuliah, sudah jualan Tela-tela <laughs> Wah, ya, okay. Okay. Wah. Uh, mau kuliah oh, mau kuliah? Yeah. Video ini jadi celak berigi, memberan berigi, di UTS Surabaya. UTS Surabaya, yeah. wah keren. Ibu E jualan tela-tela, anak e kuliah di UTS Surabaya. Yeah. Sekansa. Sekansa. Oh duluan Sekansa. Yeah. Keren keren. Pola satu kok. Wah keren bu. Iya. Okay. Alhamdulillah dapat beasiswa. siswa okay, gini yeah. Alhamdulillah anak E baguslah, cuma sekolah eh sejeng karir eh tinggi dapat beasiswa juga bu, ya. Alhamdulillah. Ngapun teh nih ngata Niki biasanya telas berapa kilo, kilo nopo? Karena, itu kilo nak boh? Karena masak sajai satu. Bukan gue. Oh jadah satu campur, mantan oh kales sang bapak E mantan gue. Gitu. Kilo Iya Alhamdulillah. Kamatela. Oke, oh, kan Mas, ya to kan, rencang oh, <tuk> Dari Ki Ari. Oh, keren iki, kan. Kula tumbas goreng video biar Lepas. Lepas. Lepas. enak, Bu. Gasaleh meleh, Bu Ubi ubi ubi apa nih? Rambat ya yang selamat. Intinya nyenengin anaknya mas. Ge. Kita yuk kostum gal ya. anaknya rasaket justru terkoso atau di Proses menggorengan tela-tela. Dan di kisahnya mentelah nih bu otak oh, otak kan apa? Ini jam 8 berarti 2 <laughs> <Aleh> jam sampun telah <laughs> ale okay. jam. Nggih Sekolah Oh, ndik mau enjing sekolahan ngoten. Jadi sebelum masuk jajan rumian ngoten. Keren lor. Jualan cuma dua jam sudah menghabiskan per kilo, -kilo. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. SD Mas. Malas ngebe dokumen di kru cuma niki Cuma ini selesai, aneke gue Corona niki jatuh. Oh, estrogen badan angsa meja. Oh, so, bawa pegangin. <susuk> Oke, okay, masih ham bumbu-bumbu dua Tela telah mulai dari yang tapi bu nih pedes ya. tapi jagung manis, dan manis sama balado mantap gimana ya. gubone apa, apa enak ya? Sampai -sampai. Bu. Eh. Uh, Balado momon. Balado pedes. Oh, ya. bu iya, <laughs> eh, enak. <Yeah. laughs> <laughs> nak <harus> ya. <laughs> Jambil Oh, itu ayam kan <laughs> Bu, suun, Bu. sukses <laughs> Ayo Mas Ram, cobain review anu guys, damel-damel video YouTube matane. Oh, <tian> bu <Gua>, e manggo. Buatana ah, menopo? Jajanan. Jajanan. Poh yo manggo. Oke, geng. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat jajanannya di depan Masjid Anur Ngawi. Aku harap nge-review kek Ham. Sing nggone aku, gunamu ngoreviewan ya. Oke, sing iki gunaku singe bungune nik saka pedes. Jagung, manis, karbo, balado, langsung aja lur, tak coba. Eh, bismillah, kono, tela, tela, otak, otak, karbo, boleh tahu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. oke, okay, kita review ya mulai tahu ini kok enak banget tadi tahu ini, tahu asinnya kena terus dicampur pedas caru jagung manusia, jagung manusia yang kerasa sama rasa baladu ini yang kerasa banget beda manis harus sing tela telah, -telah. Nah, izin telatela. Itu anak manis Manisnya sih pokok telon telone, Store. telatelane ini lembut banget. Pedasnya ya, kena banget. Kayaknya. Hmm. Labu mulut itu langsung lembut. Cepat mak kunyur Oke, langsung tante ini ya. Hari nah, tahu tempatnya, lokasi jualannya ibu di depan Masjid Anur Berdangawi, utawa depan Pasar Berdangawi. Jualan start mulai jam 6 pagi sampai jam 1 kalau alugak 12. Pokoknya nak iso yuk cepet-cepetan roda oisu, soalnya stoknya jaga nih anak tek, soalnya mau-nya lagi rong jam ya, Hamz. mulai jam 6 sampai jam bolu. Iku ayo wis Jangan laris iku iki. Apa iku? Telacelane karo sing apa? tahu. Kak otak are tahu ne. Sen cepet tahu Anggap oke mungkin cukup segini dulu review jajanan di pagi ini. Buat teman-teman jangan lupa komen di bawah buat kuliner kulineran sing unik utawa kulineran sing aneh di sekitar Ngawi dan wes makanya cerda-cerdahan gini, gua bakal tekani ke silham, bakal incip incip mangan okeh mantap jangan lupa like comment dan subscribe channel tim Foursuit. matur Matoursun sampai jumpa di kuliner selanjutnya bye mantap